<tuk> Dulu pernah tonton terus ya, Nestler ya?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 Berita Lesti dan Rizky Bilar Masahabat ya Intense investigasi tentunya sudah masuk 7 trending Wow Luar biasa para ya Detik-detik Lesti datang ke lokasi syuting ini Tentunya masuk trending 7 Berita Lestlar dimanapun tentunya ada Lesti dan Bilar Maka tentunya mereka bakal trending Luar biasa para ya. Ini berkat doa dan kekompakan kita Lestlar offers yang selalu mendukung, yang selalu mensupport Buat Leslie maupun Rizky Bilar Doakan yang terbaik persahabat ya, mudah-mudahan acara Pernikahan Leslie dan Bilar dilancarkan Dan disukseskan sampai Acara selesai, amin Yorobal Alamin Postingan tersebut juga adalah post oleh akun Instagram HP Red Kota Sultan Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Les, lalu simple say Anda buat berita yang nyata-nyata aja Viewers bakal bagus Like banyak dapat bonus trending luar biasa, sahabat. Ya, tentunya kita doakan saja mudah-mudahan Lesti dan diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Tentunya, berikutnya, sahabat, kita lihat juga di sini ada info dan kabar soal acara One Man Show. sahabat, ya, yang mana tentunya bakal tayang lebih awal. Malam ini, para sahabat, ya, jam 22:30 waktu Indonesia Barat, spesial Leslar. Ini luar biasa kejutan untuk kita semua, pantengin Indosiar. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Untuk menyaksikan acara spesial Leslar ini, para sahabat, ya, dalam acara Tukul Arwana One Man show yang akan tayang malam hari ini di Indosiar. Tentunya, kita semua siapkan cemilan untuk menyaksikan kekiutan dan kejutan yang diberikan oleh Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya persahabat di sini juga ada momen spesial yang tentunya kita akan bahagia dan banyak kepada Lesti. Tentunya kita lihat, tapi yang semalam mereka sangat romantis. Persahabat ya, Lesti menyanyikan single terbarunya dan mereka tentunya menunjukkan kekiutannya. Lihat, perhatikan tangan mereka baik-baik Pada sahabat, ya. di situ saling genggam dan tentunya saling menggandeng Luar biasa, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita Makin gemes, makin gak sabar dan penasaran tentunya untuk menyaksikan mereka berdua malam hari ini Di Indosiar, pas sahabat, ya kita dukung, kita support, kita tentunya harus mendoakan yang terbaik untuk lesti maupun Rizky Bilar kita lihat bersahabat ya, semalam Rizky Bilar sungguh tampil sangat menawan dan sangat ganteng. Bersahabat ya, membuat kita semua para fans, apalagi Mama Mbak Leslar, pastinya meleleh bahagia melihat kegantengan dari abang Rizky Bilar ini. Bersahabat ya, luar biasa, calon suami Lestian ini membuat kita semakin bangga dan bahagia. Makin penasaran, sahabat ya. Tentunya pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin di informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.